Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Para pemirsa Bapak Jinergi semua di Indonesia Hari ini saya sedang meninjau Lahan demplot Bapak Harutin Yang ada di Desa Jamasi kecamatan Ketanggungan Kabupaten Berbes, Jawa Tengah Di lahan Bapak Maserot Yang Menggarap lahan tersebut Makanya hari ini Saya ingin tanya-tanya langsung ke beliau Mengenai ekoparming untuk lahan bawang riau terima kasih sahabat sinergi dimanapun ada berada saat ini saya berada di lokasi Jemprot Pupuk Organik Ekoparming lokasinya di Desa Jamasi Kecamatan Samatan Kabupaten Brebes ini usia tanaman 30 hari lagi 39 hari ya mungkin dari 15 atau 20 lagi sudah menurut panen Ya, tanamannya hijau ini, walaupun saat ini ekstrim karena hujan ya, musim-musim yang sangat rawan untuk eh, penanaman. tanaman bawang karena cuaca hujan yang ekstrim. Kan, ekstrim sekali, makanya ini bisa ini berhasil dengan organik farming sudah bisa sang. bertahan sampai bagus seperti ini. sudah ini, sangat maksimal. dan sangat maksimal. ini. ini seperti Uh, nanti saya tanya ke pak ya silakan. Pasro, ya. ya selaku petaninya hmm. yang menanam selaku petaninya sebagai penanam bawangnya nanti yang tanya langsung gimana pak supra memakai pupuk organik atau ekoparming eh, apa ada uh, perkembangan atau ada bisa menahan segala hawa dengan yang tidak memakai ekoparming karena sebetulnya ini kita kan kalau barat itu sedang menanam tapi menantang arus karena di musim hujan yeah. karena musim hujan itu kan orang bisa berhasil 20, apa, 80% udah hebat yeah. tapi dengan memakai ekoparming ya Alhamdulillah daunnya agak atas agak atau agak beras, keras gitu jadi, ya. jadi bisa bertahan karena bawang itu kalau daunnya keras itu sudah pasti buat menahan angin-angin ataupun hujan terus kalau masalah hama Alhamdulillah kalau ulat itu sudah tidak ada ah. ya, Alhamdulillah terbebas dari bisa hama bisa istilahnya ini nah, jadi dengan ekoparming sangat membantu sekali Pak ya, ya membantu ya membantu ya demikianlah tadi bincang-bincang dengan Pak Tasro petani bawang merah yang berapanya luas ya ini sudah bisa membedakan dengan adanya Assalamualaikum warahmatullahi